Selamat datang di inti tutorial yang membahas tentang dunia dunia YouTube di Indonesia. Oke kali ini aku mau ngebahas tentang nge-share link di media sosial selain pihak YouTube atau pihak eksternal yang ada di Indonesia seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan Instagram ataupun yang lainnya. Oke jadi ini ada benefitnya nggak jawabannya ada. Biasanya Penonton meledak ketika kita melakukan share link, tapi perlu diingat, meledaknya hanya ketika melakukan share link aja. Di sini kita niat mengelabui pihak sistem dari YouTube. Tapi padahal kita udah terdeteksi sangat nyata. Seperti yang gue bilang barusan di baru berapa detik yang lalu, itu raminya hanya ketika kita nge-share link aja. Jadi, biasa-biasanya sepi lagi. Dan itu hukum lumrah dalam share-share link. Iya enggak Iya dong. Dan yang pastinya lagi, sumber penonton kita itu sangat jelas terdata dari pihak YouTube. Sumber penonton kita merupakan penonton eksternal. Di mana ini bisa dilihat? Biar aja dari Analytics Studio. Nah, cari-cari aja lah situ. Karena kalau memang secara detailnya, belum nonton video aku yang lalu. Situ udah aku jelasin. Oke okay, lanjut step selanjutnya lagi. Apa lagi yang masalahnya? Masalahnya lagi tentang durasi nonton. Banyak banget. Yang nonton itu cuma sekedarnya aja. Cuma nonton beberapa detik lalu close. Nah. Penonton yang bakal menciptakan algoritma terhadap video kita itu adalah penonton yang nonton sampai dengan 50% ataupun 80%. Nah, kalau dia nonton sampai dengan 100% udah secara otomatis PI algoritma bakal menarik video kita dan di-share ke video sejenis dari seorang penonton tadi. Misalnya, misalnya ya, dia nonton video kita full lalu nonton video channel A channel B yang kurasa kurang lebih durasinya itu 50% 50% sementara tempat kita 100% nah ini bakal terkait dengan kita karena dia pertama itu nonton video kita dulu lalu channel C channel A dia tonton nanti ketika ada yang nonton channel ini dan ini penonton barunya itu bakal mendapatkan video sebelah kanan itu rekomendasi video kita karena video kita ditonton full dan dianggap menarik oleh pihak youtube jadi kalau penonton kita cuma nonton berapa detik aja itu yang buat channel-channel jadi sakit apalagi yang main teknik oplos video cuma kayak gitu aja pasti sakit banget iya enggak Iyalah banyak tuh yang main-main kayak gitu. Lalu aku mau bilang juga kalau bisa share link itu dari inbox saja, jangan di berandanya. Jadi lihat aja member-membernya di inbox saja. Kenapa di inbox? Karena di situ kita bisa buat perjanjian terikat dari seorang yang nonton video kita. Jadi ketika kita nge share dari inbox, kita minta di kepada dia berapa persen dia nonton video kita. Nah nanti jangan lupa untuk membalas budi juga. Ketika kita upload video baru, ya sedikit ada pemaksaan juga. Kita share aja lagi video kita dia mau nonton nggak? Kalau dia nur no respon ya udah. Nggak usah ke dia lagi, cari lagi orang baru. Kalau masih ingat link-nya, tekab jejaknya masih ada, ya yaudah, script aja. Nggak penting. Kita cari, cari orang yang memang saling support. Nah, ini tujuan dari video share link tadi ya. Ya nggak? iyalah. Jadi, siapa yang setuju dengan aku nih? Kalau ada yang nggak setuju, boleh kolom komentar diisi dan jelaskan apa yang buat kalian tidak setuju. Karena video ini Segini aja, sebisa mungkin aku buat singkat dan berisi hal-hal yang pentingnya aja. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.